Oke okay guys kita lanjutkan lagi di map CC dailynya yang dimana ini broken pet ya nama mapnya kita kembali lagi ke sini dan risiko yang gua ambil seperti ini waduh ini seperti <laughs> map CC anu ini permanen ini risiko ketiganya ini ya buset mereka akan eh uh, apa silent apa namanya makan hidden lah istilahnya Oke, kita pinjam itu karena nggak ada operator lain, cuy. Gua mau pinjam Saria, rata-rata pakai skill 3 semua, atau mungkin bisa kali ya? Oke, nah nanti kita coba ya, kalau ini gagal ya. け。Okay. <音><音> Oke, okay, setelah itu kita taruh ini. Ne. Setelah itu ini disini. Ini disini. Oke, Oke, ini ganti Dia setelah itu langsung Terima うん。さあ、プレス<音声> Oh, gue lupa anjay. <tuk> Oke, okay. setelah itu kita pakai ini di sini. Oke, okay, coba berhasil. Kasih luka, boy. Uh, Oke, okay, mantap. Tinggal masalah dua ini, cuy. 惊 Ya <laughs> <laughs> lewat satu, enggak apa-apa lah, <laughs> lewat satu.